Baiklah para sahabat lewat manapun kalian berada untuk menemani santai pagi kalian saat ini Tentunya pembina akan memberikan kejutan, kabar bahagia dan vitamin bahagia pagi hari ini persahabat ya Kita ke pertama, ini ada momen spesial yang membuat kita bahagia persahabat ya Tentunya melihat di live instagramnya Abang Bila semalam ketika di akhir-akhir ingin menutup live-nya persahabat ya tidak LSD tentunya Mengajak Rizky Bilar Boboy Dengerin baik-baik persahabat ya Wow tentunya mendengar suara Dedek Lesting Mengajak Rizky Bilar dengan panggilan sayang Boboy Membuat para fans tentunya girang dan bahagia persahabat ya Tentunya banyak sekali dirasakan oleh fans postingan sebut juga diunggah oleh akun Elangus di disitu menuliskan sebuah kalimat caption, ini yang bikin gua teriak-teriak semalam. Tentunya banyak komentar juga, bersahabat ya. Ya, ini dari akun Instagram Mariani 7482 mengatakan, sama, awalnya gua nganu, eh akhirnya gua mikir, oh mungkin maksudnya ada yang ngasih tahu udah malam, yuk bawa-bawa di kamar masing-masing, oh loh <laughs> loh doakan yang terbaik para sahabat yang mudah-mudahan tentunya tidak Lesti dan Abeng Bilar selalu diberikan kesehatan amin ya robal alamin selanjutnya para sahabat kita lihat juga di sini ada ungan spesial tentunya dari Teh Oca para sahabat ya tentunya Teh Ocha berdoa untuk yang Julidin, Lesti dan Rizky Bilar dan tentunya disampaikan untuk semua yang di rumah mohon tentunya jarinya dan mulutnya dijaga, kata Teocca, "persahabat ya, lebih baik dipergunakan dengan hal-hal yang bermanfaat." Tentunya, Teocca mengatakan seperti itu. "Persahabat ya, tentunya untuk membantu lesi dan Rizky Bilar. Kita makin bangga, persahabat ya, dukungan tentunya diberikan oleh Teocca untuk idola kesayangan kita." Dalam pusingan tersebut juga ya tentunya banyak sekali respon yang sangat positif salah satunya dari akun Adi Rosana Adi Rosana mengatakan benar tuh Teh Ocha orang bisanya pada nyinyir baik tuh persahabatnya kita doakan saja tentunya mudah-mudahan dia selalu dilindungi dan tentunya banyak yang mendukung dari orang-orang yang hebat dan orang-orang baik Berikutnya kita lihat juga persahabat dari IGsnya Pak Ferry Fernandes, persahabat ya. Ini tentunya membuat kita ketawa pagi hari ini. Ada sebuah pertanyaan, tentunya ditujukan kepada Rizky Alatas, persahabat ya. Pertanyaan tentunya disitu situ tertuliskan Kak Rizky nanti setelah nikah mau bulan madu kemana sama Kak Lesti, Ini salah. Alamat bersahabat ya tentunya ini pertanyaan ditujukan kepada Rizky Bilar Tapi pesannya tentunya kepada Rizky Alatas Ini membuat kita ketawa bahagia di pagi hari ini Tentunya, mudah-mudahan saja keluarga Leslar selalu memberikan kejutan bahagia untuk kita semua para fans. Selanjutnya, para sahabat kita lihat juga, ada sebuah unggahan dari igasnya Rizky Bilar ini sudah lama sebelum ketemu di DLS nih. Banyak sekali pertanyaan yang ditentunya tujukan kepada Rizky Bilar. Tipe istri idaman kamu seperti apa? Tentu dengan jawaban Abang Bilar. Kalau ditanya gini sebenarnya nggak muluk-muluk sih Biasa-biasa aja yang penting baik ya Kira-kira kayak Aisyah di ayat-ayat cintalah Kata Bang Bilar Luar biasa, persahabat ya Awal-awalnya sad boy dan tentu diserbu oleh para cewek-cewek satu pun nggak ada yang jadi Malah yang bisa luluhkan hatinya cuma hanya kejora, persahabat ya Kita tentunya bangga mengidolakan Les dan Bilar Mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan dan kebahagiaan dan kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya. Tetap patungan channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya. ini dulu informasi di pagi hari ini, persahabat. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Panpin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.